Berangkat ah. oh, yeah. Wow. oh yeah Oh, oh. yeah Hai, hai, Fifi! Ini hadiah untukmu Wow, wow, wow! wow. Aku ingin pergi berpetualang bersama Mio Mio. Pergi kemana ya, kita? Kiki, aku sedang berada di negeri es nih. Di sini sedang turun salju. Ayo datang, kita bermain bersama Mio, Mio Oke, ayo naik mobil. Berangkat! Kamu bisa memilih mobil yang kamu suka. Hadiah apakah yang paling bagus untuk Rudolf? hai berangkat Hai. Hai. Rudolf, ini hadiah untukmu. Wow. Wow. Wow. <coughs> <coughs>